Di kabar pertama persahabat itu ada kabar yang sangat benar-benar membahagiakan dan membanggakan sekali untuk voting sementara persahabat ya. Masya Allah Bunda Lesti hari ini sudah tembus di angka 5 juta votes. Masya Allah luar biasa sudah 5 juta votes persahabat ya. semangat terus untuk voting warga Konoha semuanya. Selisih 1.400.000 volt dengan Leodra, semangat terus buktikan kekompakan dan kesulitan kita Bismillah juga persahabat ya, Lesti juara dan bisa memborong piala penghargaan Disimak juga di beberapa tanggapan komentar yang sangat positif persahabat ya Di antaranya dari akun Aisyah23517 3517 Masya Allah, kekuatan dan ketulusan mendukung karya dan prestasi Lesti luar biasa. Ditambah admin yang begitu hebat, semangatnya memberikan arahan terhadap kita, fans Lesti Kejora. Insya Allah, kebaikan dan ketulusan kalian, Allah balas jauh lebih baik semangat. Masya Allah, mudah-mudahan kekompakan semakin solid. Untuk warga Konoha mendukung karya-karya terbaik seorang Lesti kejora Kemudian juga persahabat ya ada postingan dari Bang Adis Sky Tiga jam yang lalu memposting foto bareng Papa B. Ini saat momen semalam nih persahabat ya saat main sepak bola nih luar biasa. Idola kesayangan di matchnya. Membuat kita pasnya kagum dan bangga. Dan kita lihat juga persahabat ya. Ada kalimat yang ditulis oleh Bang Adi Sky Hai, good morning Ada cerita apa di hari minggu kemarin? Ada yang tahu kita lagi fokus liatin apa? Kata Bang Adi Sky Masya Allah Saya selalu apapun yang dilakukan Semoga selalu lancar Selalu dimudahkan Amin Hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya di sini juga banyak tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Sani Renaldi Bismillah semoga apa yang diimpikan semuanya tercapai ya, apa Pak kesayanganku dan bahagia terus bersama keluarga kecilnya sukses terus buat Leslar Bang Ariskai Amin ya Robbal Alamin Masya Allah ada juga tanggapan lain dari Bang Haris Priza Haris Priza mengatakan, oh konsepnya Messi dan Cristiano Ronaldo Katanya itu, aduh Masya Allah banget ya Ini membahas seputar sepak bola pastinya Berikutnya kita simak juga bersahabat ya Semalam keluar foto Lesti Bilar sedang berada di rumah makan di kota Bandung Bersahabat ya foto dengan karyawan di sana Masya Allah banget ya Walaupun ngeblur dikit, kita merasa bangga dan bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar. Namun kita juga bersahabat ya, dengan kalimat, bersahabat ya, komentar. Di sini ada tanggapan mengenai Lesti dan Rizky Bilar yang berada di rumah makan di kota Bandung. Perhatikan yang diunggah oleh akun Sabar Duttingan Skelas, ini unggahnya di Putih Bilar. Kemarin di rumah makan sindang, reret juga kata karyawannya. Di situ dipelukin sama diciumin terus biminya. Bikin ngacai. Berkata karyawannya, semoga bocinya mereka selamanya sampai ke syurganya Allah. Amin. Masya Allah banget ya. Gak usah dibayangkan. Ikut ngacai juga pastinya ya warga konoha Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu romantis, selalu bahagia, dan pastinya selalu membuat kita semuanya baper. Ini langsung karyawan yang mengatakan persahabatnya bahwa Lesti itu selalu diciumin, selalu dipeluk, Masya Allah banget. Bahagia terus, sehat selalu untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya, belum bisa pun dengan yang semalam, ini saat Papa Bicidera, Masya Allah banget ya Ternyata cederanya kakaknya sudah lama kambuh lagi Untung ada Bunda Lesti yang tetap semangatin persahabatnya Masya Allah Inilah idola kesayangan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan saling menyayangi, tulus saling mencintai Dan semoga saling menjaga satu sama lain Amin Hanya doa hanya dukungan, hanya support yang selalu diberikan untuk Lesti dan Rizky Pilar. Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.